Hei what up geng balik lagi di channel gua detektif slot ya. si penyelidik slot gacor hari ini ya oke okay. hari ini detektif mau bagi-bagi pola, uh, pola pola pola skacer gratis ya jadi hari ini langsung saja kita gaskan ke spin turbo 10 kali ya oke okay. yang mudah-mudahan pola yang gua rakit hari uh, uh, yang gua rakit hari ini yang gua raci hari ini ya bikin bikin gacor lah ya bawa profil lah hari ini ya Oke ini sebelumnya gue mau nyapa dulu ini penonton-penonton sejati gue nih penonton-penonton setia gue nih ya Kalian semua ini apa kabar ini semua yang lagi nonton ya gue doain kalian semua itu sehat, -sehat selalu uh, dilancarkan rezekinya dilancarkan juga segala urusannya dimanapun kalian berada ya amin amin amin oke dan ya seperti biasa ya kalau gue di sini main di gameplaynya retro 777 guys ya 7 nya tiga kali ingat 7 nya tiga kali jangan sampai salah ya Kenapa ini ya ini situs paling gacor dan terpercaya ya ini gue selalu setia main di sini guys ya Ini udah situs yang paling nyaman bagi gue ya guys ya Kenapa ya karena gue sering gacor di sini guys ya Gue sering cuan di sini ya Oke, okay, dan hmm, gue mau bagi satu informasi lagi nih guys ya, yang dimana gua punya grup Telegram guys ya, grup Telegram yang langsung dijaminkan oleh Retro 777 guys ya. Jadi di sana itu ada update pola satu kali 24 jam ya, dan informasi-informasi yang bawa cuan ya. Jadi apapun itu semua, uh, informasi apapun yang disajikan di sana mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua guys yang mau join ya. Jadi kalau mau join ya silahkan langsung uh, linknya ada di kolom komentar langsung diklik ya, langsung join bareng gua di sana ya. Oke. Okay. Oke, sejauh ini belum ada pecahan atau perkalian yang memang bikin meledak guys ya belum ada ya oke ini kakeknya masih malu-malu kucing guys ya tapi nggak apa-apa kita bujuk kakeknya ya. kita bujuk dia sampai jatuhin skechernya guys ya oke kita minta duit dulu nih sama kakek ini ya oke, oke mantap gelasnya oke batu kuning batu dulu dipecahin dong wih cincinnya coy ini tinggal diangkat aja nih sama kakeknya aduh dari tadi aku udah perhatiin ini kalau tambel udah gede gini nggak mau diangkat sama kakeknya ada ini kalau tambel nggak bagus ya harap jabret kali 8 oke okay, mantap ya tapi cuman 6800 ya tambelnya ya harusnya tadi nyantolnya nih yang tadi itu tapi ya kalau tambel gini-gini aja mah kita berharapnya ke skecer aja nih guys ya ya Pak pastinya dengan pola yang gue bawakan pola yang gue raci ya bisa bikin <coughs> kakeknya lulu ya kakeknya lulu dengan pola yang gue kasih ini bikin kakeknya lulu langsung kasih kita skacer 4 guys oke okay, oke okay, langsung saja kita coba ke pola selanjutnya ini ya ke spin turbo 10 kali lagi oke okay, batu jandanya Oh uh, ya buat kalian semua lagi nonton ya thank you banget sudah yang sudah klik video ini jangan lupa dibantu like dan share sebanyak-banyaknya share ke temannya sekiranya manik slow kayak gua juga ini guys ya dibantu subscribe dan jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi baru dari detektif ya Oke karena gue selalu olah-olah get over the ya gue selalu olah-olah TKP ini guys ya buat bagi informasi ke kalian semua ya jadi buat kalian semua juga yang mau request modal berapa ya polanya gimana atau kalian ragu mau mau request apapun itu lah, kalian tinggalkan aja ya di jangan kalian komen aja di bawah ya nanti gue baca-baca langsung saja gua eh, langsung gue langsung saja gue perhatiin kalian yang request-request ya Oke ini schedulenya belum banyak ini skeconnya banyak yang ini tapi enggak enggak enggak empat semua guys ya yang tiga dua satu gitu oke dengan saldo segini apakah bisa bawa pulang? Oke, okay, mantap. Kali 5. Oke, okay, tangannya bagus, guys. Ya, ini udah dijatuhin kali 5 ini. Ini pecahnya harus lebih gede lagi sini kalau kalau kali 5 perkaliannya Oke, okay, mantap lumayan. dari kasih nice 126.000 ya. Oke ini buat kalian semua kalau lagi lagi nonton ini ya Kalau dengan suara gue agak lemas Beda dengan sebelumnya ya gua minta maaf ya Karena gue ini baru pulang kerja guys ya Gue baru pulang kerja capek banget Dikasih sketser tempat dong Mantap-mantap beneran dikasih guys ya Jadi pola yang gue bawakan hari ini Memang terbukti gacor-gacornya guys ya Memang terbukti ampuh guys ya mujarab ya Jadi kalian semua yang mau Uh, yang mau nyontoh, uh, yang mau contoh, yang mau nyontek ya, ya silakan ya. Tapi kalau kamu mau juga nggak apa-apa ya. Tidak ada sistem pemaksaan di video ini. Terserah kalian aja ya. Jadi, jadi kalau mau contek ya silakan sediakan kertas atau pulpen kalian. Nah, terserah gimana kalian nyatanya. Jangan sampai kalian ketinggalan satu pola pun ya. Nanti polanya tidak bekerja dengan baik ya. Oke okay nih, Jadi sejauh ini udah perkaliannya udah banyak banget guys ya mantep nih. Jangkat terus sama kakeknya nih. oke ini tambelnya aja sih yang gua perlu gua khawatirkan guys ya tambelnya aja nih tuh kecil-kecil semua dikaliin jebret lagi kali dua jebret lagi dong aduh belum deh. Ya. oke petir merahnya dong ke pelit banget sih petir hijau terus dan petir hijau terus yang jatuhin dia ya oke ini dua spin terakhir lagi nih apakah dengan total penggali 11 kali bisa bikin Tembus gila-gila tampil gila. udah mantep coy Oke okay, dipecahin lagi batu merahnya Angkat lagi dong kek oh, Ngelunjak kita ya gak dikasih ya 43.000 langsung jatuhin 566.000 guys Langsung sensasional kita guys ya Oke okay, oke okay. last pinnya dong Oke okay, mantap jelasnya Angkat dong kek Waduh kakeknya bilang udah lah ya Ngelunjak mulu ya dari kemarin ya Oke okay lah, ini kayaknya udah profit kayak gini. Jadi, thank you banget, buat semua yang udah nonton. Mudah-mudahan rezeki besar selalu mendampingi kalian, guys. Ya, sekian olahan TKP hari ini, guys. Adios.